Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat datang dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian, di TV yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora. Daun peristiwa bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah merasa Lezlar dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini bagaimana akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesayangan kita Kabar pertama ada sebuah unggahan spesial persahabat ya dari akun instagram Putih Pilar, yang menginfokan bahwa kolaborasi duet Lesti, Gejora dan Ungu semalam di acara IMA 2021 duet Baper Lesti dan Ungu ini sudah trending 10 persahabat ya tadi pagi 19 trending sekarang sudah di posisi 10 trending wow masya banget alhamdulillah Masya Allah luar biasa kekompakan dari fans senjati mudah-mudahan selalu solid Mendukung yang terbaik karya-karya dari idola kesayangan kita Yuk kita gaskan kembali mudah-mudahan bisa di posisi nomor satu trending Ada kalimat kapsan juga dituliskan di pasangan tersebut Yuk yang luang selang-seling nya Leslar Entertainment Rizky Bilar Dan ini ya, kalau soal karya kita akan maju paling depan tuh Masya Allah banget ya Hingga banyak dibanjiri komentar Banyak respon yang diberikan Dari para fans Salah satunya dari akun Tami 1022021 Bismillah Bangga gua asli Bukannya mau sombong RCT udah kedua kali Ini ditrendingkan oleh Ama Artis Indosiar Wow masalah banget ya Tentunya kita semakin bangga Dan semakin bahagia banget mengidolakan lasti 7 Yuk, sama-sama kita semangat, gempur, mudah-mudahan bisa nomor satu trending Untuk selanjutnya, ada ugan spesial terbaru juga dari Bang Ariel Di akun Instagram pribadi miliknya, Bang Ariel mengunggah sebuah postingan foto Dede Lesti Kejora Yang mana Alhamdulillah, Lesti Kejora ini mendapatkan empat piala penghargaan Ada kalimat luar biasa yang dituliskan oleh Bang Ariel Bismillah, Alhamdulillah, rezeki anak baik tetaplah rendah hati dan selalu bersyukur, semangat dalam berkarya, dan jangan pernah lelah, amin Wah, Masya Allah bangga persahabat ya, jadi Elasti, Alhamdulillah semalam Mendapatkan piala penghargaan dalam kategori Collaboration of Dior bersama Ungu dengan lagu Bismillah Cinta dan top nada sambung pribadi atau NSP Lesti Kejora dengan lagu Kelovas dengan Ikhlas sosial Media Artist of the Year Lesti Kejora mendapatkan piala penghargaan Dan Female Single of the Year Alhamdulillah idola kesayangan kita juga Dedek Lesti mendapatkan piala penghargaan Sekaligus persahabat ya, Menyapu bersih nominasi Wow, Masya Allah Berkat dukungan yang sangat luar biasa Congratulations Dedek Lesti Kejora Mudah-mudahan tetap berkarya dan selalu memberikan karya-karya yang terbaik Banyak dibanjiri komentar juga dan respon yang sangat positif dari para fans Salah satunya dari akun Bunda Alea Alea mengatakan dalam kolom komentar Bismillah, Alhamdulillah, Barakallahu, Berkah, Barakah, Amin Masya Allah banget ya, mudah-mudahan selalu berkah untuk kita semua dan kita lihat juga keunggahan berikutnya Ada momen spesial nih wawancara bersama Lesnar semalam ketika selesai acara IMA 2021 Tentunya pasangan ini adalah pasangan best wife in the world Masya Allah banget ya Tentunya kakak Bira juga gak menyangka Lesi Kejora bisa menyabet, menyapu, bersih, nominasi di ajang IMA 2021 semalam. Jadi, Lesi pun menyampaikan bahwa ini berkat dukungan dari fans sejati yang sangat luar biasa, Lesla Love Wars, lovers dan Bill lovers ini bersatu untuk selalu mendukung karya-karya dari Leslie dan Rizky Bilar. Hingga banyak sekali dibanjiri di komentar juga dari postingan tersebut, yakni dari akun Instagram. Cicih dan Sutarsis 11 mengatakan semangat terus les larku, semangat bertakwa, semangat berkarya, semangat menjalankan. Tentunya perintah Allah, Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan saja, idola kesengan kita ini selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Dan selanjutnya juga, ada komentar lain diberikan dari akun Instagram, Mustaring 5 mengatakan dalam kolom komentar semoga dedek selalu sehat dan tidak kurang dari satu apapun hingga bisa berkarya terus menerus amin Mudah-mudahan saja banyak dukungan yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita untuk kabar berikutnya, kita lihat juga bersahabat ada unggah spesial dari Rizky Bilar. Ini terbaru bersahabat di IGES pribadi miliknya. Kakak Bilar baru saja mengunggah sebuah postingan video kura-kura. Ini hadiah dari uh, Irfan Hakim yang diberikan untuk BPL. Masya Allah bangga bersahabat. Ya. Dan di sini ada kabar sedih banget. Ada kalimat yang dituliskan oleh kakak Bilar. Enak banget lihat nih kura-kura, dia tidak peduli dengan orang, dia tidak peduli dengan yang mengvideoin. Yang penting dia bisa memenuhi kebutuhan dan asupannya. Itulah kalimat yang dituliskan oleh kakak Bilar di postingan video tersebut. Ini masih bersangkutan dengan banyak sekali orang-orang yang memfitnah, yang menyudutkan idola kesayangan kita, perihal postingan terbaru kakak Bilar semalam. Dan diunggah kembali oleh akun Bukfir Fir tiap ya, postingan kakak Bilar Ada kalimat keemsan yang tuliskan oleh Bu Fir, Gak usah pedulikan netizen ya Rizky Bilar Anjing menggonggong, kafilah berlalu tetap semangat Wah, wow, Masya Allah banget ya Yuk kita beri semangat untuk idola kita Mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang jahat Dan orang-orang yang tidak baik